Jadi, tidak <laughs> masalah, desain ini kurang gede. Ah. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tetap desain, bikinlah masalah. Hmm. Saya sendiri juga secara akademik bukan dalam, bukan keluaran uh, produk akademik desain. Hmm. Cuman memang keuntungan saya itu karena saya dulu sekolah di Isi Jogja. Hmm. Saya sendiri di Krialogam, di satu fakultas dengan desain. Jadi kalau diisi itu satu fakultas seni rupa itu ada tiga jurusan saya di kria, ada desain mm. ada seni murni seni murni ada tiga bagian lukis grafis dan patung yeah. desain sejauh sampai saya lulus itu ada dua interior dan desain komunikasi visual mm -hmm. nah yang kaitannya dengan KMP ini mungkin lebih ke teman-teman desain komunikasi, komunikasi visual, visual yeah. dengan saya sendiri dari kriya cuman karena serawong mas, jadi karena kan kemudian seneng-seneng dolan, yeah. sehingga kemudian dolan itu manfaatnya belajar lagi sinau sama teman-teman yang di diskom sama mm -hmm. apa ya istilahnya, kalau saya kan dulu kan ada mata kuliah pilihan waktu itu jadi mata kuliah mata kuliah pilihan ini menjadi satu hal yang menarik karena mata kita bisa pilihan itu konsentrasi bukan? Ya? Pilihan itu jadi kan misalkan begini ada mata kuliah yang bisa di, diwajibkan di setiap jurusan, yeah. itu wajib. Ada mata kuliah mata kuliah yang untuk refreshing itu pilihan. Hmm. Jadi mata kuliah itu bisa diadakan di semua fakultas. Misalkan kemudian hal yang umum kayak uh, desain poster oh. itu ma ada mata kuliahnya adanya di kampus desain komunikasi visual. Tetapi dari semua jurusan boleh ikut, oh, boleh iya, mengambil mata kuliah iya. oh, itu tergantung itu. juga. Kursi yang disediakan saat itu, artinya oh. kuotanya per semester itu berapa orang. Nah itu kita bisa ngikut. Nah hal, -hal seperti itu yang menyenangkan artinya oh, kemudian iya, kita iya. bisa ketemu dengan teman-teman dari jurusan lain, saling sharing, kemudian juga menimba ilmu dari desain komunikasi visual. Oh hmm. ternyata hmm. nggak poster ki? Oh noteng point of interest. nya yeah. Ada ternyata juga apa namanya? Uh, headline, body copy. Dan itu dari mulai sizing sampai penempatan segala ada aturannya oh Iya kan? enggak, enggak sembarangan waton template Tapi akhirnya kemudian kan kadang-kadang gini mas Apa ya hal-hal mendasar mengenai desain ya Desain sendiri banyak orang yang nggak paham tentang substansi desain hmm. Desain itu kan problem solver Problem solving Desain itu menyelesaikan masalah Artinya net dikoncai di sampai dalam tenan. Kalau kita nggak ada masalah berarti nggak bisa desain Iya yeah. Jadi kalau <guruh> masalah desain nggak ya kurang gawian, uh -huh. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tetap desain, bikinlah masalah, hmm. cari hal-hal yang kemudian bisa diambil solusinya atau pemecahan masalahnya, sehingga bisa muncul output desain. ya desain itu sebagai solusi. Iya. Gitu tadi ya. Jadi bukan sebenarnya bukan cuma permainan grafis kan? Ah. Uh -huh. Misalkan tadi uh, ratakan jadi misalkan telah dalam dalam komunikasinya ke luar aja kan teman-teman kita makanya kalau kita nanti kemudian katakanlah ono kerjasama misalkan hmm. mas ratakan kemudian butuh produk A untuk pasar A misalkan hmm. nah sebelum kemudian ngomongin visual tentang ini ya, masalahnya di dari sih ya di, di apa ya selain dipetakan di, dulu masalahnya e, apa di breakdown iya di breakdown dulu ke, sehingga kemudian nanti bisa memilah antara kebutuhan Mm -hmm. dan keinginan ratakan kadang-kadang yeah. kan tipis mas antara yes. pengen dan butuh kan, kan tipis nah saya sendiri kalau untuk menangani project saya makanya saya sarikan di kebutuhan kadang-kadang mm -hmm. orang datang mas tolong banner expander saya yakin butuh expander mm -hmm. nah kan di sana kan bikin loh bukan saya nggak nanya di sana bikin terus kamu harus bikin nggak orang jangan elalan juga bisa nggak kemudian uh, produk dia itu online service mm -hmm. Tidak bertemu orang secara offline. lah ngapain bikin expander? Hmm. Lambok ya bikin, misalnya tanganlah motion graphic ya, atau motion mungkin graphic. konten yang lebih bisa di online lah. Ya. Infografis. Artinya nah. tadi dengan kita diskusi dengan pelanggan ya. atau mungkin yang butuh di support kita bisa memilah tadi antara kebutuhan dan keinginan. Hmm. Ketika kita sudah pada wilayah kebutuhan, desainer juga akan lebih enak untuk memproses. Kemudian akurasi tembakan dari si pelanggan juga bakal kena dengan hmm. lebih presisi. Berarti desainer pun juga es consultant. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya ya? begitu. Makanya sebenarnya kalau mau profesional beli kan ada trap hmm. Ada dari apa AE ya biasanya ya Account eksekutif nah. Ada Creative Director, ada Art Director, ada uh, tim desainer. itu iya. pun juga kepisah lagi ada fotografer, ilustrator, copywriter dan segala macamnya. Artinya nah hari ini itu kan biasanya kan sawong merangkum semuanya yang merangkum menemani semuanya. kliennya memberikan nah sebenarnya kalau mau bekerja tim artinya nek ngomong nih mungkin gotong royong ya yeah. kalau di Islam mungkin berkenal dengan berjamaah itu sebetulnya harusnya lebih ringan uh, dan kemudian rezekinya bisa terbagi secara menarik juga ya ya ya Mastinya nek nek dibahas detail itu semua yang terjadi itu men selalu menarik mm -hmm. melihat itu di, di desain sendiri juga pasti akan menarik sehingga nanti kan ketika tadi uh, dari pelanggan itu informasinya detail, detail sehingga bisa menemukan sari kebutuhan dari ya. apa yang dibutuhkan pengerjaannya pun juga kan misalnya briefnya semakin detail semakin mengerucut semakin apa istilahnya kebutuhannya jadi kebutuhan jelas jelas itu kan juga prosesnya pasti akan efektif ya. waktunya efektif sehingga nanti pun di output akhir yang namanya rupiah bisa efisien ya betul artinya nek misalkan kentanglah kemudian coba-coba itu nggak masalah cuman kan kemudian kalau ya nek pas, nek rapas ya uh -huh. udah cetak seribu ternyata uh oh, orang sing keliru atau mungkin pasarnya tidak pas atau mungkin warnanya kurang gimana kurang, terus trial lagi error lagi, nah itu kan akhirnya boros yeah. tapi kalau mau sabar sebentar kentanglah kemudian di disarikan bener, kemudian ketemu kebutuhannya, ibarat kong manah itu nggak butuh Anak panah yang banyak, tetapi kemudian satu dua anak panah akurat. Akurat, ya itu.